news dengan judul "Fakta Baru Sebelum Ditembak Mati, Brigadir Joshua Dua Kali Bertengkar Dengan Bribka Riki di Dua Lokasi" ini. Nah, begitu judulnya, kawan. Sesaat sebelum ditembak mati, ternyata Brigadir Joshua sempat bertengkar dengan Bribka Riki Risal atau Bribka RR di Magelang. Dan di rumah Perdisambo atau TKP. Dua kali pertengkaran Brigadir Joshua dengan Brigadir Kirijal ini disaksikan langsung oleh Barada Eliezer. Dan saat di rumah Perdisambo, Barada Eliezer sempat menesehati keduanya agar bertengkar di luar rumah. Kesaksian pertengkaran antara Brigadir Joshua dan Brigadir Kirijal Rizal ini disampaikan Barada Eliezer kepada pengacaranya M. Burhanuddin. Barada E. melihat korban bertengkar dengan salah satu tersangka RR di Magelang dan di rumah yang menjadi TKP, ungkap Burhanuddin di acara Breaking News tv 1 selasa malam 9 Agustus 2022. Kalau apa yang mereka perteng mereka pertengkarkan klien kami Barada E tidak tahu, katanya lagi. Menurutnya, kejadian pertengkaran Brigadir Joshua dan Brigadir Rijal ini sudah dimuat dalam BAP. Selain masalah pertengkaran, M. Burhanuddin juga membenarkan Ferdi Sambo menawarkan uang 5 miliar rupiah kepada Barada E. Waduh ceritanya memang seperti itu ini juga sudah ada di BAP kata Burhanuddin lagi saat acara live TV-1 tersebut selain masalah pertengkaran, Emronen juga membenarkan Prisambung menawarkan uang 5 miliar sementara itu Kapolri Jenderal Listio Prabowo menegaskan pistol yang dipakai Barada Eliasir untuk menembak Brigadir Joshua adalah milik Brigadir Ricky Rijal atau Brigadir Ricky Rijal. Hal itu disampaikan General Listio dalam konferensi pers penetapan Irjen Perdisambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Sadar FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R, kata Kapolri. Sebelumnya, polisi menyebut dua jenis pistol dalam kasus itu, yakni Glock 17 dan HS9, di mana Glock 17 merupakan milik Brigadir Riki atau Brigadir Riki sementara HS9 merupakan milik Brigadir Joshua. Selain Irjen Perdisambo, empat tersangka lain di kasus itu ialah Barada Eliezer alias Barada E, Brigadir Rijal dan KM yang merupakan sipil. Nah demikian saudaraku. Jadi ternyata ini kejad... eh, sudah bertengkar di Magelang ya dan sudah bertengkar di juga di Jakarta di rumah ya. Tapi ini juga belum ketahuan kenapa motif bertengkarnya apa. Kita akan mengetahui di hari-hari yang akan mendatang melalui apa yang ditemukan oleh penyidik Baris Kirmawis Polri bagikan videonya kawan